Para ahli lingkungan di aula besar semua tertegun melihat pemandangan di depan mereka. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa Moluo yang mendominasi ini akan benar-benar membiarkan Lindung masuk. Yang terhormat, pria tua berambut abu-abu itu tanpa sadar membuka mulut ketika dia mencoba untuk berbicara. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Moluo segera berbalik dan menatapnya. Cahaya merah berkedip di matanya yang merah padam. Cukup menakutkan pria berambut abu-abu itu dengan cepat menutup mulutnya. Aku sudah bicara, siapapun yang berani memasuki dunia guntur akan mati. Petik 2, mata Moluo perlahan menyapu banyak ahli yang hadir di aula. Suara cueknya menyebabkan kulit kepala mereka mati rasa. Namun, tidak ada yang berani membalas. Bahkan trio Huoyuan, yang sekarang mengenakan ekspresi suram di wajah mereka, tidak berani berbicara. Aku juga ingin masuk, Mulingshan mengerutkan mulut kecilnya dan berkata, lindung mengangguk dengan lembut. Dia sedikit khawatir meninggalkan Mulingshan sendirian di tempat ini. Setelah semua, Balai Langit Misterius, Gerbang Sembilan Tenang, Kuo Yuan dan yang lainnya, memiliki niat jahat padanya. Oleh karena itu, mereka mungkin akhirnya menyeret Mulingshan ke pertarungan karena ini. Baik, Moluo ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan menuju ke pusaran spasial. Ayo pergi, Lindong berteriak dengan lembut ke arah Mulingshan sebelum dia juga dengan cepat mengikuti di belakang. Keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya terang. Yang mengikuti Moluo dan memasuki pusaran spasial di depan tak terhitung pasang mata cemburu. Berdengung, lampu merah tiba-tiba melonjak pada pusaran setelah ketiganya masuk. Segera, api merah menyala dan menyebar. Menutupi seluruh pusaran. Jelas, Moluo telah menyegel pintu masuk. Dengan demikian, ini sepenuhnya menghilangkan kemungkinan bagi orang lain untuk memasuki pusaran. Sial, pria tua berambut abu-abu dan yang lainnya begitu geram sehingga wajah mereka berubah menjadi hijau setelah menyaksikan adegan ini. Furi melintas di mata mereka saat mereka tanpa sadar mengutuk. Saat mereka hendak mencapai harta berharga yang tersembunyi di bagian terdalam gua. Penampilan Moluo melepaskan hak mereka untuk melakukannya. Bagaimana ini tidak membuat mereka gila. Meskipun mereka sangat marah, tidak ada dari mereka yang bisa melawan di bawah tekanan Moluo. Oleh karena itu, yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menatap pintu masuk spasial, yang sekarang disegel oleh api, dan berkubang dalam keputusasaan. Bang, segala sesuatu dalam visi Lindung berubah gelap saat dia masuk ke pusaran spasial. Dalam sekejap, cahaya perak yang mencolok tiba-tiba muncul dalam penglihatannya. Segera setelah itu, aliran guntur yang terus-menerus disertai dengan kekuatan yang tak terlukiskan bergema di samping telinga Lindong. Mata menyipit Lindong perlahan melebar. Setelah itu, dia mengamati ruang luas yang tampaknya tak berujung yang muncul di depan matanya. Ini adalah dunia guntur, petir besar tak terhitung ratusan ribu kaki yang tampak seperti naga petir kuno, bersiul dan melintas di tempat ini. Tiba-tiba, gemuruh guntur menyebar, membuat pemandangan ini begitu spektakuler sehingga tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ini adalah dunia guntur. Ya, Lindong mengangkat kepalanya, mata hitamnya yang gelap mencerminkan petir yang tak terhitung jumlahnya. Dia dengan cepat menghirup udara dalam saat dia bergumam. Iya nih. Ini adalah dunia guntur yang diciptakan oleh pemilik simbol Ancestral Thunderbolt. Berdiri di depannya, Moluo dengan tenang mengamati dunia guntur. Petir itu, yang cukup kuat untuk mengurangi ahli tahap kematian mendalam menjadi debu, akan secara otomatis menghilang ketika mereka mendarat dalam radius seribu kaki di sekitarnya. Lindong, aku butuh bantuanmu. Moluo menoleh, menatap Lindong dan berkata, Lindong kaget setelah mendengar ini. Mengingat kekuatannya saat ini, apa yang bisa dia lakukan untuk Moluo? Karena kamu menyadari simbol ancestral Thunderbolt, aku percaya bahwa kamu juga harus tahu mengapa gua ini dirusak sampai sedemikian rupa. Apakah aku benar? Tanya Moluo, ini karena Imo. Lindong mengangguk dan menjawab, ada kelas raja dan tiga kelas umum Imo yang menyerang gua petir saat itu. Tiga kelas umum Yimos dibunuh oleh kaisar petir. Sementara Raja Kelasimo Imo disegel olehnya. Petik 2. Tujuan dari perjalananku adalah Raja Imo yang tersegel itu. Moluo berbicara dengan santai. Tetua Moluo berencana membunuh Raja Kelasimo Imo yang tersegel. Hati lindung bergidik ketika dia berbicara dengan suara kaget. Moluo perlahan mengangguk. Kedua matanya merah padam saat dia menatap bagian dalam dunia guntur ini. Dia berkata. Karena kamu adalah pemilik simbol leluhur yang memangsa, kemungkinan kamu harus tahu tentang Imo. Makhluk-makhluk ini bukan milik pesawat kita. Mereka adalah perusak alami dan mereka adalah musuh bersama semua orang di pesawat ini. Petik dua. Lindong mengangguk. Dia menyadari sifat erosi yang mengerikan yang Imo ini berdasarkan pada beberapa fragmen memori dari zaman kuno. Imo ini tidak hanya kuat, tetapi mereka juga sangat tangguh. Tidak mudah untuk membunuh mereka. Seorang Yimo yang telah naik ke kelas raja bahkan lebih sulit untuk dibunuh. Lindong merenung dan berkata, "Untuk membunuh Yimo dengan level seperti itu, sepertinya itu akan membutuhkan kekuatan dua simbol ancestral." Sepotong informasi ini adalah sesuatu yang secara alami diperoleh Lindong dari grid desolate tablet. Selain itu, dia bahkan berjanji pada yang terakhir bahwa dia akan menemukan simbol leluhur kedua dan kembali untuk membantu sepenuhnya menghilangkan kelas Raja Imo yang disegel dalam tablet desolate besar. Karena kamu memiliki simbol leluhur yang memuaskan, bersama dengan simbol leluhur yang berkobar-kobar, kita harus bisa membunuh Raja Imo kelas itu. Moluo mengangguk dan menjawab, keringat dingin muncul di kepala Lindong. Moluo benar-benar terlalu memikirkannya. Dia sebenarnya ingin dia membantunya dalam membunuh seorang raja kelas Imo Itu adalah ahli tahap reinkarnasi. Tenang. Raja level itu Imo sudah disegel selama ribuan tahun. Meskipun masih hidup, kekuatannya telah sangat berkurang. Aku akan menjadi penyerang utama kali ini. Yang perlu kamu lakukan adalah membantu aku dari samping. Kata Moluo setelah tampaknya telah melihat ketidakpastian di hati Lindong. Lindong mengangguk. Apalagi yang bisa dia katakan sekarang, Moluo tidak menyebutkan simbol ancaman Thunderbolt. Tapi Lindong mengerti bahwa Moluo kemungkinan memiliki beberapa desain pada simbol ancaman Thunderbolt. Selain itu, yang terakhir juga harus jelas menyadari bahwa Lindong, yang memiliki simbol leluhur yang memangsa, memiliki kemampuan untuk memiliki beberapa simbol ancestral. Kekuatan ofensif simbol leluhur yang memangsa mungkin tidak cocok dengan simbol leluhur yang menyala, tetapi ia memiliki kemampuan yang menakutkan. Itu adalah kemampuan untuk menyerap simbol leluhur lainnya. Keduanya memiliki pemahaman yang diam-diam dan mereka tidak menyebutkan apa yang akan mereka lakukan dengan simbol ancestral Thunderball. Ini karena mereka, pemilik simbol leluhur, dapat dianggap sebagai musuh bebuyutan Yutaniimo. Tentu saja. Berurusan dengan Yimo adalah prioritas utama dalam situasi seperti itu. Simbol leluhur Thunderbolt dapat didiskusikan setelah menghabisi Raja Kelas Yimo itu. Ling Shan, hati-hati, Lin Dong menoleh dan mengingatkan Mu Shan. Lawan mereka tidak akan menjadi penurut biasa-biasa saja. Pada saat ini, ekspresi serius muncul di Mu Ling Shan. Kemungkinan dia juga samar-samar mendeteksi bahaya dunia guntur ini. Ayo pergi. Moluo melambaikan lengan bajunya sebelum bola api menyebar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, itu membungkus duo lindung di dalamnya. Tubuhnya bergerak, dan dia membawa mereka berdua ketika mereka bergegas menuju bagian dalam dunia guntur yang padat dengan petir. Moluo sangat cepat, dia tampaknya telah berteleportasi ketika dia perlahan-lahan mendekati bagian dalam dunia guntur dalam beberapa menit. Segera setelah itu. Wilayah laut petir muncul di depan pandangan Lindong. Laut petir ini sangat luas dan tidak terbatas dan petir melonjak di laut ini. Ada juga petir perak yang menutupi langit di atas. Suara gemuruh-gemuruh yang meledak seperti kekuatan langit. Menggerakkan jiwa seseorang. Mayat trio Lindong secara bertahap melayang di udara di atas lautan petir ini. Setelah itu... Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa langit di atas wilayah Laut Petir memiliki altar berwarna perak. Altar memiliki 10.000 langkah kilat dan ada sebuah tahta yang terletak di puncak altar. Puluhan ribu kilat jatuh di sekitar tahta dan ruang itu terdistorsi. Sosok manusia tampaknya duduk sendirian di atas tahta. Sosok manusia itu tidak terlihat sangat berotot dan dia bahkan tampak agak kurus. Namun, Sosok kurus ini memancarkan aura mengerikan yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Itu adalah pemilik simbol leluhur Thunderbol. Kaisar Petiria, Lindung menatap sosok di atas tahta. Namun, aura mengerikan dari yang terakhir. Tidak memiliki kehidupan. Jelas bahwa dia sudah mati. Moluo mengangguk. Namun, matanya menatap udara di atas altar. Ada riak tak dikenal di matanya. Sebuah pemikiran melewati hati Lindong sebelum dia segera mengangkat kepalanya. Setelah itu, dia melihat sekelompok petir besar sepuluh ribu kaki menggantung di langit yang jauh. Sepintas, tampak seolah itu adalah matahari yang diciptakan dari kilat. Lindong bisa merasakan fluktuasi yang sangat menakutkan, namun akrab dari dalam sinar matahari. Dulu, simbol ancestral Thunderbolt, mata Lindong tiba-tiba berubah panas. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, babak 972, menghilangkan iblis bersama. Matahari petir 10.000 kaki ditangguhkan di langit. Percikan petir yang gemerlap melengkung dan menari di atasnya, sementara gemuruh yang keras memantul di langit. Kekuatan mengerikan yang dikandungnya menyebabkan kulit lindung tanpa sadar menjadi mati rasa. Itu adalah simbol leluhur Thunderbolt. Ya. Mata lindung terbakar panas saat dia menatap matahari petir sepuluh ribu kaki. Tepat, kekuatan melahapnya melonjak sementara kilatan hitam melintas di mata lindung. Dia merasa seolah-olah dia bisa melihat melalui cahaya petir di bawah sinar matahari. Samar-samar, dia melihat simbol kuno. Simbol itu terdistorsi. Muncul seperti petir pertama yang lahir di dunia ini. Kuno dan perkasa itu memiliki kekuatan hukuman dewa. Mata Lindong dan Moluo terfokus pada matahari yang bersinar di langit. Mereka akhirnya menarik tatapan mereka setelah lama kemudian. Setelah itu, mereka bertukar pandang satu sama lain dan keduanya bisa melihat niat yang tidak bisa dijelaskan di mata pihak lain. "Senior Moluo, di mana Raja Klasimo?" Lindong tersenyum dan tiba-tiba bertanya. Moluo melirik lautan di bawahnya. Segera, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba Api mengerikan keluar dari telapak tangannya. Gelombang demi gelombang-gelombang panas mengejutkan menyebar. Menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. Mata Lindung menatap tajam ke arah nyala api yang naik di tangan Moluo. Dia bisa melihat simbol api yang tampaknya sama kuno dengan simbol ancestral Thunderbolt. Simbol ancestral yang menyala-nyala. Lindung melengkungkan bibirnya. Jelas, Moluo telah memanggil simbol nenek moyang yang tercahaya. Itu harus menjadi salah satu dari delapan simbol leluhur yang agung. Simbol leluhur yang menyala. Bang, Moluo menjentikkan jarinya. Segera, nyala api menyapu. Setelah itu, mereka masuk ke wilayah Laut Petir. Raungan meletus setelah nyala api masuk ke Lautan Petir. Tiba-tiba pusaran raksasa seratus ribu kaki muncul di dalam Lautan Petir. Mengaung, raungan yang sangat jahat tiba-tiba bergema dari daerah yang dalam dari pusaran ruang. Ki hitam mengerikan tiba-tiba melonjak, gemuruh. Namun matahari petir di langit tiba-tiba mengeluarkan suara yang sangat keras setelah ki hitam mengerikan ditembakkan. Segera setelah itu, Lindong melihat bahwa udara di atas lautan menjadi terdistorsi. Banyak rantai kilat besar sepuluh ribu kaki perlahan muncul. Rantai petir ini seperti naga petir yang saling berhubungan yang terhubung satu sama lain sampai matahari petir. Di ujung lain. Mereka meluas ke bagian terdalam dari pusaran spasial. Mata Lindung mengikuti rantai petir saat dia menatap bagian terdalam dari terowongan spasial. Beberapa kilat muncul darinya. Dengan memanfaatkan percikan petir, Lindung akhirnya bisa melihat bayangan hitam besar seribu kaki di dasar laut petir. Angka ini dengan kuat ditahan oleh rantai kilat itu. Sementara itu, aura mengerikan dan jahat terus-menerus terpancar dari tubuhnya ketika mencoba untuk mengikis rantai petir yang mengikatnya. Desir, bayangan hitam tampaknya telah mendeteksi sesuatu ketika Lindong melihat tubuh mantan, yang dibungkus oleh kilat. Tiba-tiba mengangkat kepalanya sebelum mata menakutkan dan menyeramkan langsung mengunci ke Lindong. Lindong tiba-tiba merasa seperti pikirannya akan meledak ketika mata mereka bertemu. Tanpa peringatan apapun, kebrutalan yang tak tertandingi bangkit dari lubuk hatinya. Itu bahkan akan membanjiri pikirannya. Sial. Namun, Lindung tiba-tiba pulih tepat ketika kebrutalan hendak menyerang pikirannya. Dia segera mengutuk simbol leluhur yang memuaskan. Batu leluhur dan formasi alam semesta kuno diaktifkan bersamaan. Baru kemudian, dia berhasil menghilangkan sensasi brutal itu. Hati-hati, Yimo ini berspesialisasi dalam merusak hati seseorang. Berdiri di sampingnya. Kata Moluo. Semburat kekaguman melintas di matanya ketika dia melihat bahwa Lindung benar-benar bisa bangun tanpa bantuannya. Ekspresi Lindung sangat suram saat dia berbicara dengan rasa takut yang masih melekat. Memang layak menjadi Raja Yimokelas. Sebenarnya ini menakutkan. Petik 2. Manusia. Kamu manusia sialan. Bayangan hitam besar di dasar lautan petir meraung. Raungan itu dipenuhi dengan kebencian yang kaya. Rasimo aku akan meratakan pesawat ini cepat atau lambat. Setelah disegel selama ribuan tahun, itu masih sangat sombong. Moluo tertawa kecil. Sial. Jangan berpikir bahwa kamu telah memenangkan perang ini. Ada lebih banyak imo di pesawat ini daripada yang kamu tahu. Kali berikutnya ada celah di antara pesawat. Semua makhluk di pesawat ini akan ditaklukkan oleh klan aku. Bayangan hitam besar itu meraung tajam. Klan aku tahu bahwa raja ini telah disegel di tempat ini. Mereka pasti akan datang dan menyelamatkan aku. Petik 2. Selamatkan kamu. Aku khawatir mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Moluo tertawa kecil. Manusia tercela. meskipun raja ini telah disegel. Tidak ada dari kalian yang bisa membunuhku. tes, -tes meskipun kaisar petir bodoh itu mengorbankan nyawanya. Dia hanya bisa menyegelku. Petik 2, Mo Luo mengungkapkan ekspresi ejekan ketika dia melihat Raja Yimo yang masih bersikap keras pada saat ini. Dia melambaikan lengan bajunya sebelum api mengerikan menjadi terdistorsi. Setelah itu, itu berubah menjadi badai api. Bisakah kamu merasakan energi yang sudah dikenal ini? Di dasar lautan petir, ketika Raja Yimo melihat api merah-merah yang naik di atas lautan keperakan, matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi kaget tepat dia berseru kaget simbol ancestral yang menyala-nyala Hehe bukan itu saja Lindong tanpa sadar membuka mulutnya saat dia menatap Raja Imo yang memiliki perubahan ekspresi dia segera mengambil langkah ke depan sebelum cahaya hitam keluar dari kepalanya setelah itu itu berubah menjadi lubang hitam yang tergantung di langit memakan simbol leluhur Raja Imo sekali lagi berseru kaget setelah melihat lubang hitam yang muncul Sebenarnya ada jejak ketakutan tambahan dalam suaranya. Itu tidak berharap bahwa tiga simbol ancestral akan benar-benar muncul di tempat ini. Hanya ada delapan simbol ancestral di seluruh dunia. Namun, tiga dari mereka telah muncul di depannya. Aku sudah lama sadar bahwa masih ada beberapa Imo di pesawat ini. Mereka sepertinya memikirkan cara untuk menyelamatkan raja seperti kamu. Yang telah dimeteraikan. Moluo mengendarai apinya. Suaranya yang acuh Acuh bergema di langit. Alasan aku datang adalah untuk sepenuhnya menghilangkan kamu dan merusak skema mereka. Kamu, suara Raja Imo dipenuhi dengan kejutan dan kemarahan. Lindong, aktifkan simbol leluhur yang memangsa dengan segenap kekuatanmu. Aku akan menggunakan simbol nenek moyang yang menyala dan mengaktifkan kekuatan simbol nenek moyang Thunderbolt untuk sepenuhnya menghilangkan monster ini. Moluo menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara berat. Ya, Lindong mengangguk dengan ekspresi serius. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak berani melakukan kontak dengan Raja Imo ini meskipun yang terakhir disegel. Penyerang utama haruslah Moluo. Semua Lindong harus lakukan adalah untuk membantunya dari samping. Lindong duduk di udara setelah memikirkan ini. Setelah itu, ia mulai mengedarkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Setelah itu, ia menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan simbol leluhur melahap di tubuhnya. Bas-bas, lubang hitam di atas kepala Lindung tiba-tiba membengkak setelah Lindung mengaktifkan simbol dengan semua kekuatannya. Kekuatan melahap yang mengerikan menyebar. Bahkan kekuatan petir liar dan kekerasan di sekitarnya dilahap dengan paksa setelah melakukan kontak dengan kekuatan melahap. Moluo melirik lubang hitam sebelum ekspresi kaget melintas di matanya. Dia adalah pemilik simbol leluhur yang menyala dan dia memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang simbol leluhur dibandingkan dengan individu biasa. Simbol leluhur yang memuaskan adalah yang paling misterius dari delapan simbol leluhur. Meskipun tidak mengkhususkan diri dalam pelanggaran, kekuatan melahapnya mampu mengakomodasi kekuatan simbol ancestral lainnya. Simbol ancestral berkobar. Hancurkan iblis ini bersama-sama denganku. Namun, Moluo tidak punya banyak waktu untuk berpikir saat ini. Dia dengan cepat memulihkan indranya. Kedua tangannya membentuk banyak segel. Mata merahnya yang semula benar-benar berubah jernih pada saat ini. Tampaknya ada magma yang mengalir di dalam. Bang, api yang mengerikan melonjak di langit. Setelah itu, tampaknya ada seruan jernih yang dipancarkan dari dalam api. Segera setelah itu, Lindong bisa melihat bahwa api yang memenuhi langit sebenarnya telah berubah menjadi api phoenix, yang berukuran puluhan ribu kaki di atas kepala Moluo. Ada kekuatan mengerikan yang terpancar dari api phoenix. Hanya phoenix api ini, yang berasal dari simbol ancestral berkobar, mungkin bisa menyamai puluhan ahli panggung samsara. Mata Lindong terkejut, ini adalah kekuatan sebenarnya dari simbol ancestral. Dia bertanya-tanya kapan dia akhirnya bisa melepaskan kekuatan penuh dari simbol ancestral leluhurnya. Petir Kaisar, aku sadar bahwa sepotong kesadaran kamu masih tertinggal di dalam simbol leluhur Thunderbolt. Lepaskan kekuatan kamu yang tersisa sekarang. Mari kita hancurkan iblis ini bersama-sama. Petik 2, Moluo tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya terasa panas saat dia menatap sosok manusia di atas tahta dan berteriak. Kaisar petir itu tidak sepenuhnya mati. Lindung tiba-tiba terkejut setelah mendengar Moluo menangis. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mungkin baginya untuk melihat bahwa matahari petir benar-benar memiliki cahaya petir yang keluar darinya. Akhirnya, itu bersinar ke atas tahta. Mata sosok kurus, yang telah ditutup selama ribuan tahun. Sebenarnya perlahan-lahan terbuka di bawah cahaya lampu kilat. Bang, petir bersiul di langit.